Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku Semoga kalian senantiasa Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidup ini Penuh dengan cobaan Sebagaimana yang kita ketahui Bawasannya Allah Subhanahu wa taala telah ta berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang bunyinya Allah ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Oleh karena itu, soyogianya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu ta'ala seharusnya kita senantiasa mengingat bahwasannya kita hidup di dunia ini tujuannya adalah diuji. Oleh karena itu, mau dia kaya atau miskin, mau dia tinggi jabatannya atau dia rendah jabatannya, mau dia presiden atau bukan, Allah senantiasa memberi dia cobaan, Allah senantiasa memberi cobaan hari demi hari karena Allah subhanahu wa telah berfirman alif lammim ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la iftanun walaqadafatanna alladhina min qoblihim falaya'lamanna alladhina sodaku walaya'lamanna lkathibin alif lammim ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna apakah manusia mengira bahwasannya mereka ditinggalkan begitu saja? la yuftanun. sementara mereka tidak diuji walaufat q dan sesungguhnya kami yaitu Allah subhanahu Wa ta'ala telah memberi cobaan kepada orang-orang sebelum kalian walamaku أعلم... eh, untuk mengetahui siapa diantara kalian yang imannya itu benar-benar yaitu iman sejati wa atau dia berdusta dalam keimanannya Oleh karena itu Bagaimana caranya agar kita senantiasa kokoh Dalam ujian ini Agar kita tidak billah, Kita murtad dalam agama Atau sebagian orang lain Mereka bunuh diri wal Maka kita senantiasa mengingat Firman Allah SWT Dalam Al-Baqarah yaitu yaitu Ya ayuhal ladhina amanu Sta'inu bis sabari was salah Inna allaha ma'as sabirin Wahai orang-orang beriman Istainu bis sabari was salah meminta pertolongan Allah, meminta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kau muslimin, semoga senantiasa dirahmati Allah Swt. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri taula dan kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Rasulullah SAW tidak pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seyogyanya kita. Ketika tertimpa masalah, tertimpa berbagai cobaan ini Kita senantiasa sholat dan senantiasa bersabar Karena Allah Subhanahu SWT sudah menjanjikan bahwasannya Orang yang sabar, maka pahalanya tanpa batas Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu, jikalau kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu SWT Yang membuat dada kita sesak, pikiran kita tidak beraturan, pusing, dan lain-lain maka solusinya ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul ya ibadial ladzina asrafu ala la taqnatu rahmatillah." Allah saja memberi seruan kepada hambanya yang melakukan dosa yaitu "Ya ibadi," yaitu "Wahai hamba Lantas bagaimana kita yang mungkin senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, inilah yang membedakan antara kita dengan kaum kufar dimana mereka jikalau mendapatkan masalah mereka larinya ke diskotik mereka larinya ke pantai mereka larinya untuk berkreasi ber kre namun kita sebagai orang mukmin yaitu kembali kepada Allah ambillah air wudhu dan sholatlah dua rakaat dan, dan berdo'alah Ya Allah mudahkanlah urusan kami Ya Allah mudahkanlah urusan kami semoga hal ini bermanfaat Assalamualaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh ahlan